Dan biasanya dengan dua reka, ya, dan darwadi, ya. dengan dua mutbah. ya Bagus jawabannya ya, karena masih diingat dengan pelajaran yang lalu Kemudian kita lanjut ya, uh, untuk pelajaran kita hari ini adalah tentang sholat Sebelum kita memasuki materi kita di sini maka saya akan sampaikan eh, kompetensi dasar yang kita ingin capai di sini adalah kalian harus kemudian ada tujuan yang kita ingin capai apa itu? Yang pertama adalah menyimpulkan pengertian salat jamaah. Kedua, menguraikan dalil tentang salat jamaah. Dan ketiga, menguraikan salat yang bisa di dijamak. Kemudian kalian mampu merinci Salat apa ya? Apa salatnya ketika kita ingin melaksanakan yang namanya salat? jamaah? berikutnya, kalian mampu merinci macam-macam salat. jamaah. Yang, yang berikutnya adalah mempraktekkan salat. jamaah. jadi itu adalah tujuan yang kita ingin capai setelah kita melaksanakan pembelajaran ini. Kemudian, kegiatan kita sebentar ini adalah saya akan putarkan video pembelajaran. Kemudian kalian uh, menyimak, kalian uh, bisa bertanya apa yang tidak diketahui. Kemudian kalian mengumpulkan data, artinya sebentar uh, saya carikan, diputarkan video itu adalah mengumpulkan data. Kemudian di buku-buku juga bisa dilihat, ya di buku yang kalian uh, ada bisa dilihat. Kemudian kalian uh, menganalisis, menganalisis apa yang ada di dalam video tadi atau di dalam buku. di dalam, di depan kelas ya. kita masuk pada kegiatan inti di dalam video tadi atau di dalam buku kemudian mengkomunikasikan mengkomunikasikan artinya bisa mempraktekkan di dalam, di depan kelas, ya, kita masuk pada kegiatan inti Tadi video uh, tentang sholat jamaah. Nah, sekarang kalian silahkan uh, menyimpulkan, akan menyimpulkan hanya, uh, kira -kira apa namanya, menganalisis kira-kira apa. itu sudah benar. Siapa lagi? Ada lagi? Silakan. Yasmin, silakan. Salat jamaah ada dua macam. Apa itu? Itu ya, salat jamaah takdim dan salat jamaah ta'khir. Ya, sama salat jamaah takdim dengan salat jamaah ta'khir. Iya. Itu kan sudah bisa dianalisis Ya. Sekarang saya bagi tiga kelompok ya. Ini ini sekarang bentuknya sudah bagus, tapi akan lebih bagusnya kalau Berhadapan, berhadapan jadi pindahkan mata kursinya ke depan dua orang. Disitu juga dua orang di sini. Uh, biar dia begini, kenapa? Karena ini tempatnya tidak memungkinkan. Ya, ya uh, saya akan bagi materi yang mana di satu itu materinya tentang pesawat zaman. apa ini de... tempatnya tidak memungkinkan. تسر طهل قبل أن تنزل الشمس أخفار زهرة إلى وقت الأسر ثم نزل فجمع أبينهما فإنزل في شمس قبل أن يرقل قبل الزهر. ثم ركب مرتفق عليه أرقنا بخوى رسول الله Eh, Dari kelompok satu, seterusnya, seterusnya, seterusnya, duduk seterusnya, seterusnya, seterusnya, Kemudian kelompok lain bisa seterusnya, Kelompok seterusnya, seterusnya, ada yang bertanya? Silakan. Okay. Ya, boleh. Untuk selanjutnya eh, sebagai kesimpulan dari apa namanya dari pembelajaran kita hari ini tadi, yang pertama itu adalah pengertian salat jamaah, Kalian harus tahu yang kedua ada dalilnya, yang ketiga adalah macam-macam -macam salat jamaah. Yang berikutnya adalah eh, kapan kita dibolehkan melaksanakan salat jamaah, yang terakhir adalah hikmah salat jamaah itu sendiri. Untuk eh, berikutnya saya kasih tugas di rumah untuk uh, menghafal semua bacaan salat. menghafal semua bacaan salat supaya kalian bisa melaksanakan uh, salat jamak dengan benar Salat sehari-hari juga yang lima kali salat semalam. Salat jamak ini berguna sekali dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita. Kenapa? Kalau misalnya berja pergi perjalanan di luar dari itu, ya tidak boleh. Untuk selanjutnya uh, pembelajaran kita hari ini tadi. Yang pertama itu adalah pengertian salat jamak, dan harus tahu yang kedua itu ada dalilnya, yang ketiga adalah macam-macam salat jamaah Yang berikutnya adalah kapan uh, kita dibolehkan melaksanakan salat jamaah Yang telah adalah nikmat salat jamak itu sendiri. Untuk uh, berikutnya saya kasih tugas di rumah untuk uh, menghafal semua macam salat